Inilah jalan rumbia di Kabupaten Lampung tengah Provinsi Lampung, yang viral karena buruknya kondisi jalan tersebut, sehingga di nyinyir bisa berenang karena ada kolam, buruknya jalan di Lampung sempat viral setelah disentil tiktokers Bima, sehingga jadi perhatian nasional, Presiden Jokowi, akan kunjungan kerja ke Lampung pada pekan ini, meninjau sejumlah jalan rusak yang viral tersebut, sebagai persiapan kunjungan Jokowi, seperti pantauan tribun Lampung, pas pampres hingga pasukan TNI mulai bersiap melakukan pengamanan, dalam persiapannya itu, tampak mereka melewati jalan rumbia yang rusak tersebut. Dan seperti kita lihat saat ini, di depan ada rombongan Iring-iringan pihak pengamanan yang standby sejak hari ini untuk mempersiapkan kedatangan Bapak Joko Widodo. Terlihat kendaraan uh, polisi militer Satuan PJR Dan tadi iring-iringan mobil pengaman Melintas dari Rumbia Menuju ke uh, titik Sejumlah titik yang akan digunakan Untuk transit Bapak Presiden Joko Widodo Sebelumnya di dekat simpang Randu atau di daerah SB9 dan di Swastika Buana terdapat lokasi atau tempat yang nantinya akan menjadi uh, transit di, bagi bapak Jokowi tempatnya berupa lapangan. Oke pak, oke pak, Untuk, pak. Untuk. Dan di lokasi tersebut sudah standby atau bersiaga dari pihak uh, Forkopimda dan pihak pengamanan uh, Presiden yang mempersiapkan lokasinya uh, baik dari segi sarana-prasarana maupun keamanan di sekitar lokasi. Dari jajaran TNI Polri juga sudah bersiaga di, bersiaga di tempat untuk mesterilkan tempat sebelum kedatangan Presiden meninjau jalan yang ada di Rumbia ini. Di beberapa titik atau di sepanjang Sepanjang Simpang Randu Sudah ada beberapa aktivitas penimbunan jalan Dari pihak konstruksi atau pemenang tender Yang telah dimulai uh, pada tanggal 1 Mei 2023 lalu Namun untuk uh, di titik ini atau di lokasi ini Tepatnya di depan bensin Rumbia belum ada perbaikan hingga sehingga Seputih Surabaya dan seterusnya dari informasi yang diperoleh di Tribun Lampung untuk proyek pengerjaan jalan di sepanjang jalan Rumbia ruas jalan Rumbia ini uh, sejauh 20 km dengan 17 titik ruas jalan yang nantinya akan dicor. Dari 20 titik yang akan dicor tersebut paling panjang sejauh 900 meter dan paling pendek sepanjang 150 meter jalan yang akan dicor. Dan pengerjaannya start dimulai dari tanggal 1 Mei 2023 lalu hingga Desember 2023. Untuk teman-teman yang akan melintasi jalur ini Atau hendak melewati ruas jalan Rumbia Baik itu kendaraan pribadi, minibus, ataupun kendaraan muatan Untuk tanggal 5 akan ditutup Dan untuk mengantisipasinya nanti akan ada skema lalu lintas pengalihan jalan Dari pihak kepolisian Jadi masyarakat umum tidak bisa melewati jalan ini pada tanggal 5 dari jam 10 hingga jam 5 sore Dan untuk saat ini Arus lalu lintas kendaraan umum masih bisa Mengakses jalan ini Baik kendaraan bermotor Maupun Mobil dan kendaraan angkutan Oke demikian yang dapat saya sampaikan Kondisi jalan yang nantinya akan dikunjungi Bapak Presiden Joko Widodo uh, Pasca viralnya jalan di Rubia. Presiden RI akan kunjungi Lampung Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Lampung Tengah, Rumbia, Tribun Lampung, Fajar Melaporkan.